Halo salam jackpot salam sensasional salam dahsyat luar biasa kembali lagi bersama Slot .com pc Oke kali ini kita bermain dengan buah-buahan yang sangat segar dan permen-permen yang selalu manis ya bosku Oke Apa kabar kalian semua semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku ya Seperti biasa awal-awal kita acak-acak dulu tombolnya setiap tombolnya pastikan setiap tombolnya berfungsi dengan baik dan langsung kita gaskan 70 quick ya bosku ya jangan lupa centang kanan aktif kali ini gue bawa modal 60.000 ribu perak aja ya bosku gak usah banyak-banyak yang penting cuan ya kan? buat kalian yang mau tahu kalau pula gacor selalu jam-jam gacor yang gue mainin ya jam ini gue main di uh, jam berapa ini jam 15.25 ya jam sekitar jam 3 sore ya bosku ya. Jadi kita main di jam 3 sore. Di, Dikarenakan RTP-nya sudah lumayan tapi masih belum naik banget ya bosku ya. Masih sekitar 75% ini. Tapi namanya buah-buahan ini memang jangan terlalu tinggi ya kalau terlalu tinggi dia malahnya itu kebalikannya sama kakek jos ya. Di sini kalau dia sudah terlalu tinggi jangan coba-coba main di buah-buahan ini ya itu nyentotnya banget parah banget. Caknya pasti sedikit banget. <tuh> Buat yang mau tahu gue main di mana gue main di website yang paling gacor ya bosku ya. Website yang paling memberikan cuan gue setiap hari ini ya bosku. Bagi kalian yang belum pernah coba bermain game ini gue saranin jangan coba-coba main game ini karena game ini membuat kita ketagihan ya bosku ya kalau sudah ketagihan seperti gue langsung aja gaskan bosku jangan, yang penting jangan rungkat bosku makanya dipelajarin pola-pola gacor yang ada di youtube ini ya bosku Silakan ya. silahkan bosku gabung ke grup WA gue jadi kalian kalau misalnya ada butuh bantuan, kendala atau apapun yang kalian hadapi di website ini atau kalian mau dapat pola-pola yang mantap ya bosku ya langsung aja gabung ke grup WA gue dan untuk link daftarnya juga gue taruh di kolom komentar juga bosku ya Atau di tentang channel yang pastinya Di tentang channel sudah mantap sekali ada di sana semua ya bosku ya. Semua link terlengkap tentang slot ada di sana Langsung aja cek bosku ya Oke masih belum dapet free spin ya nggak apa-apa kita santai-santai aja dulu yang penting kita bawa apa kita pakai bednya bed-bed receh aja bosku ya sedikit-sedikit lama-lama -sedikit, menjadi bukit bosku bersabar aja dulu ya anggur uh, anggurnya mantap bosku permennya Jos marco oke okay, pisangnya juga connect Jos marco joss bu pecahnya mantap sekali semongko semongko pisangnya wis wis anjir dapet coy Dapat free skate, free skater juga gitu ya, free spin dapat juga akhirnya. <coughs> jangan terbawa nafsu ya bosku, kalau main seperti ini jangan terbawa nafsu. Dapat mod, dapat keuntungan dua kali dari moda juga kalian sudah bisa langsung uh, stop dulu permainan ya. Kalian wd dulu itu keuntungan dari. Modal kalian dan bisa mainkan di jam lainnya lagi ya bosku ya Modalnya biarkan aja bosku Jadi dapat untung 50.000 langsung WD bosku ya Di WD 50.000 dimainkan lagi Atau be kalau lagi beruntung kita dapat Dapat 300.000 langsung aja bosku Sisain 50.000 lagi atau 100.000 supaya nafasnya lebih panjang ya bosku ya Dapat berapa nih? Kita dapat tiga puluh Ya, not bad lah. Ya, not bad. Lumayan lah. Namanya juga gratisan, ya, bosku. Hatinya merah, aduh. Oke pisangnya Jos Marco Jos, langsung dapat free skater lagi, banjir banget free spinnya bosku ya, banjir banget free pinnya mantap sekali. Hmm. Oke. Come on baby. Oke semongo, tarik sis semongo ya. Satu lagi dong, dapat free spin tambahan. Aduh, gua kali 12 belas connect lagi. Gue uh, pisang. Oke, okay, buat apa itu? Semongko. Kali 16 ya, bosku. Dua ribu. Nice banget. Nice aja ya. Oke, okay, mantap sekali. Bomnya jos. dikit kali bongnya percayaan pun dikit lebih seribu ini coy oke okay. hijaunya uh birunya uh bong kali 15 bosku anggur pisangnya kok naik lagi bosku semoko mantap bosku yoi auto sensasional ini mah asli auto sensasional yoi 141 ribu bosku Oke, okay, auto wedding kita lah. Ini habis ini pasti wedding kita, bosku. Udah cuan ya, bosku? Ya, sensasionalnya jangan di skip, bosku. Kalau gua main, jangan Gua gak skip sensasional, bosku ya. dulu sensasionalnya supaya dikasih tambahan lagi bosku yo i dapat 250.000 kita seperti target kita bosku ya. targetnya 200 ya bosku kalau dapat 150 juga tadi gue ini sih sebetulnya tapi belum dapat 150 langsung dikasihnya 250 bosku yo i gacor banget gak tuh gacorlah lah Kita lihat dulu ya bosku, siapa tahu dikasih tambahan lagi, dikasih gratisan ya bosku Kalau nggak dikasih gratisan langsung aja kita auto WD ya bosku ya Kita cabut buru-buru, jangan sampai kesedot lagi, lumayan mengendur 250 ribu, 200 kita apa WD ya bosku, atau 150 Sisanya buat nyocol lagi besoknya Oke okay, Joss Mantap mantul Oke okay, mantul Oke okay, sepertinya gak dikasih lagi bosku Jadi kita langsung auto WD aja bosku ya Thank you banget buat kalian yang selalu dukung gue Dengan cara like, comment, dan subscribe Langsung aja kita buru-buru WD bosku Thank you semuanya See you guys again Bye bye